Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti be Lovers, Belovers dan Leslar love Lovers dimanapun kalian berada. Kembali lagi channel Youtube Diva TV akan memberikan informasi terbaru kabar baik Kabar bahagia dari idola kesayangan kita Lesti dan Rizki Bila Namun sebelumnya bersahabat bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk mendukungnya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 Menemani santai malam minggu kalian saat ini persahabat jiwa ya, Pemimpin akan menyuguhkan kabar spesial dari Leslor Di awal kabar pertama kita lihat persahabat ya Kita lihat prestasi yang diraih oleh Bunda Lesti Kejora Lesti telah memenangkan 5 penghargaan dari 11 nominasi dalam ajang AMI Awards Wow, Bunda L emang keren banget bersahabat ya Penuh dengan prestasi, Alhamdulillah Bunda Lesti Kejora tentunya selalu memberikan kebahagiaan Dan pastinya selalu membanggakan kita semuanya Support terus ya untuk karya-karya Bunda Lesti Semoga Bunda L juga bisa memberikan karya terbaru Karya terbaiknya kembali, amin Kemudian juga berselamat kita simak di ungan IGS nya Kobas Ada kata-kata yang sangat bijak dari Kobas Jika Anda melakukan hal yang benar dengan cara yang benar Ditambah dengan berdoa, maka Anda pasti akan semakin dekat kepada sasaran yang akan diraih. Ini kata-kata motivasi dan kata-kata bijak yang diunggah oleh Kobas. Masya Allah, keren banget ya. Kata-kata bijak selalu memotivasi banyak orang. Kobas keren, semoga pertemanan dengan leslar pun terjalin dan tetap terjaga dengan baik. Kemudian disimak juga persahabat Dia ada vitamin tipis-tipis ya Dari Marwah MC Aduh Masya Allah banget ya Ini Leslar bukan sih Bikin penasaran banget ya <tipun> Tapi ini cute banget Masya Allah Diunggah kembali oleh akun hidung mancung Abang Fatih Leslar Aku suka, aku suka Yuk Min Marwah MC Tunjukin dong foto pandanya Abang Fatih Jangan pelit, -pelit lah Katanya tuh ya <tipun> Itu kalimat caption yang dituliskan Aduh Masya Allah banget ya Di malam minggu kita selalu menantikan vitamin dari idola kesayangan kita. Doakan saja yang terbaik ya. Semoga leslar selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kebahagiaan. Amin. Kita lihat juga bersama dia, bayang juga di tanggapan komentar yang diberikan. Di antaranya dari akun Indah BMS, Indah BMS mengatakan. Gak kasihan deh sama mama ini Katanya tuh ya Sambil ditek nama merwah FC Ada juga tanggapan lain persahabat ya Dari akun Instagram Lia Aulian Skor M22 Mengatakan emang ada ya Yang mau biru hijau itu kah Katanya tuh ya <guluh> Bikin penasaran semuanya doakan saja Yang mudah-mudahan kita mendapatkan cindukan vitamin Di malam minggu ini Dan selanjutnya disimak juga persahabat ya, Informasi penting untuk warga Konoha Jangan sampai lupa untuk menantikan konser musik TKMTG Tanggal 19-20 November 2022 di G-Expo Kemayoran, Jakarta Beli tiketnya bersama jangan lupa untuk selalu memberikan support buat Lesti dan Tentunya selalu menyaksikan secara langsung Bunda Lesti tampil di g -Expo Kemayoran Yuk, sama-sama kita support yang terbaik Buat karya-karya Bunda Lesti Kejora Jangan lupa dicatat jadwalnya, para ya Tanggal 19-20 November Jangan sampai lupa di GXpo Kemayoran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 Oh, oh, oh.